Hai sahabat YouTube, ketemu lagi di channel YouTube dapur Dapurulan Hari ini aku mau berbagi resep kepiting saus padang Tonton sampai akhir ya Potong-potong cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih bentukkan bahan yang sudah dipotong-potong tambahkan kunir, jahe, kemiri tanpa minyak untuk blender panaskan minyak, tumis bawang bombay hingga harum Masukkan satu ruas jari lengkuas Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan daun jeruk, daun salam Dan tumis bumbu hingga harum Masukkan air secukupnya Aduk-aduk hingga mendidih terus tambahkan sos sambal, saus tiram bumbui garam, gula dan penyedap rasa. kalau sudah mendidih masukkan kepiting yang sudah dibersihkan ya. biarkan hingga kuah agak menyusut cicipi rasa kalau dikira sudah pas siap didangkan selamat menikmati